Halo sahabat Zodek 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang Ramalan seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2020. Namun buat kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya.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 Link yang ada di kolom deskripsi. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan karir hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2020. Pertama support energi kepada kesehatan. Selanjutnya support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir pekerjaan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori hubungan asmara. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Pisces di bulan Agustus tahun 2020. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama, untuk kesehatan Sunan Pisces adalah... Six of Swords ataupun enam pedang Secara umumnya Six of Swords itu diartikan sebuah pengalaman kehidupan Dan bisa dikategorikan kesehatannya sedang menurun Namun di depan orang yang ia sayangi ia terlihat sangat tegar dan tidak mengalami gangguan apa-apa Dan untuk kesehatan Curang Pisces di bulan Agustus tahun 2020 di dalam dirinya, sudah mengalami penurunan ataupun sedang mengalami gangguan kesehatan, terutama di dalam kategori kesehatan fisik. Di sini, ia tidak menunjukkan kepada keluarga tercintanya ataupun orang yang ia sayangi bahwasanya kesehatannya sedang menurun. Di sini, ia akan seolah-olah kelihatan sehat pugar, namun di satu sisi ia sedang mengalami gangguan kesehatan. Dan di sini seorang Pisces tidak ingin kelihatan sakit ataupun kesehatan sedang menurun di depan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 Menggambarkan seorang Pisces sedang mengalami gangguan kesehatan di bulan Agustus tahun 2020 Namun di satu sisi ia tidak ingin kelihatan sakit di depan keluarga tercintanya Dan di sini seorang Pisces sangat didukung oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun Ataupun anak Pisces sendiri untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 Dan untuk kartu keuangan seorang Pisces di bulan Agustus adalah Nine of Pentacle ataupun 9 poin. Secara umumnya Nine of Pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan dan setiap yang ia lakukan akan membuahkan hasil. Jadi untuk keuangan seorang bisnis di bulan Agustus tahun 2020 keuangannya sedikit meningkat dari bulan sebelumnya. Dan di sini, sebuah usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil. Dan di sini juga digambarkan keuangan seorang pieces meningkat itu dikarenakan usaha yang ia lakukan sebelumnya sangat membuahkan hasil di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini sangat berdampak positif kepada keuangannya. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di sini menggambarkan keuangan seorang bisnis di bulan Agustus tahun 2020 itu sedang mengalami kenaikan ataupun peningkatan yang disebabkan sebuah usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil di bulan Agustus tahun 2020 dan didukungkan oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anak Pisces sendiri selanjutnya kita kartukan pekerjaan seorang Pisces di bulan Agustus dan kartunya adalah Ten of one ataupun 10 tongkat secara umum ini diartikan merasa hidup ditanggung sendiri dan beban semakin berat dan ini juga bisa dikategorikan Karir pekerjaan sangatlah bagus di bulan Agustus tahun 2020 itu dikarenakan semua pekerjaan yang ia rangkul akan membuahkan hasil serta menunjang karir pekerjaan dan keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Jadi kartu ini menggambarkan karir pekerjaan bulan Agustus itu sedang mengalami peningkatan dikarenakan setiap usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil dan berdampak positif kepada keuangannya. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah... Kenaik of Pentacle. Secara umumnya kenaik of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan karir pekerjaan bulan Agustus tahun 2020 itu sedang mengalami peningkatan dikarenakan setiap usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil yang berdampak positif kepada keuangannya. Dan di sini seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun mendukung penuh seorang Pisces di dalam kategori pekerjaan. Dan dalam kategori ini orang tersebut adalah orang-orang di sekitarnya ataupun sahabat terbaiknya. Dan selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Pisces dan kartunya adalah nine of cup ataupun sembilan piala secara umumnya ini diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan cara menerima kekurangan dari pasangan jadi kategori hubungan asmara seorang rasurantisis di bulan Agustus tahun 2020 ia akan mengalami kebahagiaan bersama pasangan, itu dikarenakan seorang Pisces menerima pasangan di dalam kategori kekurangannya. Di sini seorang Pisces mulai mencintai pasangan dengan menerima kekurangan dan tidak melihat kelebihan dari seorang pasangan. Dan di sini seorang Pisces akan mendapatkan respon positif dari seorang pasangan, sehingga di sini kategori hubungan asmara seorang Pisces bersama pasangan akan sangat bahagia di bulan Agustus tahun 2020. dan sebut energi yang ia dapatkan adalah... King of Swords secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini diartikan seseorang yang lebih tua dari seorang Pisces sendiri dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Pisces bersama pasangan di bulan Agustus akan membuahkan kebahagiaan itu dikarenakan seorang Pisces mencintai kekurangan dan tidak melihat kelebihan dari pasangan dan seorang Pisces mendapatkan respon yang positif dari seorang pasangan dan tindakan itu sangat didukung oleh sahabat seorang Pisces sendiri dan sahabat itu akan memberikan masukan kepada seorang Pisces untuk mencintai pasangan apa adanya dan tidak melihat kelebihan pasangannya dan untuk kartu kesimpulannya adalah Hai secara umumnya desan ini diartikan pencerahan memberikan pencerahan memberikan ide serta mendapatkan masukan dan support dari orang lain. Dan jika kartu desa kita gabungkan dengan kesehatan seorang Pisces di bulan Agustus menggambarkan kesehatan Pisces sedang mengalami penurunan di bulan Agustus tahun 2020 namun di satu sisi ia tidak ingin kelihatan sedang mengalami gangguan kesehatan di depan keluarga tercintanya dan di sini seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anak bisnis sendiri sedang mensupport dan bisnis mendapatkan energi yang sangat positif dari seorang anak untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan desain di sini menggambarkan Pencerahan yang diberikan oleh seorang anak ataupun motivasi serta support yang diberikan oleh seorang anak kepada seorang Pisces sangat berbuah manis dan membuahkan hasil yang positif dan seorang Pisces akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan keuangan seorang Pisces di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces sedang mengalami peningkatan di bulan Agustus tahun 2020 dan usaha apapun yang ia lakukan akan membuahkan hasil di bulan Agustus tahun 2020 dan sini ia mendapatkan dukungan support energi dari seorang anak tidak lain dan tidak bukan adalah anak pisces sendiri dan desain di sini menggambarkan akibat dari dukungan serta support motivasi yang diberikan oleh anak pisces sendiri itu sangat berbuah manis kepada keuangan seorang Pisces yang meningkat di bulan Agustus tahun 2020 dan setiap usahanya akan berbuah manis di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya jika kartu desain kita gabungkan dengan karir seorang Pisces sini menggambarkan karir seorang Pisces di bulan Agustus akan mengalami peningkatan dikarenakan setiap usaha yang ia lakukan akan mendapatkan hasil serta berbuah manis dan di sini ia mendapat dukungan dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat karirnya dan desain di sini menggambarkan seorang sahabat memberikan masukan serta memberikan support kepada seorang Pisces agar lebih giat lagi di dalam bekerja dan mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Pisces di sini menggambarkan seorang Pisces akan menerima serta tidak akan melihat kelebihan dari pasangan di sini Pisces contoh menerima kekurangan pasangan dan akan mendapatkan kebahagiaan yang didukung oleh seorang sahabat dan orang di sekitar Pisces sendiri. Dan desain di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan pencerahan dan masukan dari seseorang yang lebih tua dari seorang Pisces, yaitu sahabat Pisces sendiri. Dan di sini seorang sahabat memberikan masukan agar seorang Pisces mencintai dan menyayangi kekurangan pasangan dan tidak melihat kelebihan dari pasangan. Dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Agustus adalah 6, A6, 69, 90, 19 dan 92. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya dukungan yang didapatkan oleh seorang Pisces di dalam sektor ataupun kategori kesehatan serta keuangan tidak lain dan tidak bukan adalah dari anak seorang Pisces sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Pisces di bulan Agustus tahun 2020. Semoga bermanfaat.